Diawali dengan postingan terbaru dari Leslar Entertainment yang mana mengunggah momen spesial Bunda Lesti saat berkuda Dengan momen spesial saat Papa B nyorek bareng dengan al Pilih yang mana nih, sebuah so, pertanyaan Yang A, belajar naik kuda bareng Bunda Lesti Yang B, test drive Lamborghini bareng Papa Bilar Wow, semangat pagi ya, salam beraktivitas kembali untuk semuanya Mudah-mudahan tentunya kita semuanya selalu diberikan kesehatan Kemudian juga bersama di persediaan ini Begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari Leslar Larkendari 01 Disuruh memilih di antara dua pilihan itu Pekerjaan yang sangat sulit apalagi semuanya kesayangan. Jawabannya milih keduanya. Tuh, Allah semuanya milih dua-duanya, Persahabat. Karena ini pilihan yang sangat amat sulit ya, duanya. Tentunya kesayangan kita semuanya. Mudah-mudahan dukungan semakin banyak lagi untuk Leslor Family. Amin. Kemudian kita lihat juga Persahabat ini ada momen spesial ketika Papa Bilar bagi-bagi THR kepada tim Persahabat ya. Tentunya tim Maruah FC. Bukan hanya tim maruah saja yang kebagian THR Ternyata wartawan juga semuanya kebagian THR dari Papa Masya Allah Berkah berokah pokoknya untuk Papa B Mudah-mudahan rezekinya lancar Semoga ditambah lagi untuk rezekinya Dan Bismillah mudah-mudahan rezeki Idola kesayangan bisa nular ke kita semuanya Amin Berkah selalu ya Tentunya kita bahagia sekali Ketika melihat idola kesayangan kita bisa bergabung dengan orang-orang soleh Orang-orang baik yang tulus mencintai dan mensupport idola kesayangan kita. Kemudian juga kita lihat yang saat datang ke lapangan. Papa Biar langsung menyapa semua yang ada di sana. Langsung tentunya bersalaman. Masya Allah ini adalah kesayangan kita yang selalu bikin bangga. Et itu selalu terjaga dan terjalin dengan baik. Dan semoga Papa Bi tetap konsisten untuk selalu belajar dan menebar kebaikan. Kita yakin idola kesayangan kita akan terus memberikan kebahagiaan buat kita semuanya Ini Masya Allah Luar biasa persahabat Hingga komentar pun begitu banyak diberikan Di kantornya persahabat dari akun Instagram Bucin Leslar Naik mobilnya depan rumah onti Jadi Abang kagak tahu kalau si Yi ini ikut nemenin papapnya main bola katanya tuh, Wih, Masya Allah Ini keren banget Kemudian kita lihat juga persahabat ya, ada momen wawancara dengan Papa Bilar. Ini mengenai gebrakan-gebrakan baru yang akan disuguhkan oleh Papa Bi dan Bunles. Tentunya kita sebagai fans, doakan yang terbaik ya. Untuk Leslar, apapun yang dikerjakan, selalu lancar dan dimudahkan. Kita lihat juga di sini ada kalimat doa yang luar biasa dari Yanti manix 28 Masya Allah, tabarakallah, bismillah, apapun yang sedang dijalankan atau yang sudah direncanakan keluarga kalian, rezeki viral, lesti kecurah, Allah akan mempermudahkan dan melancarkan semuanya. Tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah dan engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan. Jika engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Amin ya Rob, bismillah, semoga disegerakan dan akan segera terwujud. Amin, masya Allah. Doa baik untuk Bapak Bidan dan Les, Untuk apapun yang dikerjakan Semoga semuanya dimudahkan Berikutnya persahabat ya Ada momen yang membuat kita bahagia juga Ketika melihat Al-Fatih Makin hari makin aktif Kita mendapatkan kabar juga Baby BBL ini lagi batuk Persahabat ya Bismillah Mudah-mudahan cepat sembuh untuk Al-Fatih Anak ganteng, anak soleh Yang selalu dirindukan oleh anti uncle setiap hari mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua kita lihat juga persahabat begitu banyak tanggapan yang diberikan di antaranya dari kak Rusan sekali anak lucu lagi batuk Yana cepat sehat ya anak ganteng Saleh Amin masya Allah mudah-mudahan sehat terus untuk Alfati berikutnya persahabat kita lihat ada momen spesial juga untuk warga Gonoha ini momen ketika Bun lagi jualan helm di TikToknya Bababi bersama Kak Sania, masya Allah. Ini mah totalitas banget ya. Sampai helmnya pun langsung dipakai itu oleh Bun dan Kak Sandia. luar biasa. Walaupun di luar sana begitu banyak orang-orang syirik, orang-orang yang selalu saja tidak menyukai persahabat. Ada tentunya beberapa komentar yang bilang bahwa Muda Leshika kejora dan Kasania kerja, sedangkan Papa Bilar tentunya bagi-bagi duit di lapangan. Ini yang membuat warga Konoha pun sedikit geram sekali ya. Tentunya kita bodo amat, mudah-mudahan Leslar tentunya selalu diberikan kesehatan. Leslar selalu tentunya mudah-mudahan. Banyak dukungan dan doa yang baik dari orang-orang yang tulus mencintai dan mensupport idola kesayangan kita. Kita yakin, idola kesayangan kita tentunya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Berikutnya, juga bersahabat, kita lihat di sini outfitnya, Papa B. Outfit Papa B saat tentunya di lapangan luar biasa untuk harga baju, naiknya Papa B ini dibanderol juta. Dan untuk celana lejingnya dibanderol 499.800 rupiah. Dan untuk harga sepatu naiknya nya apa yang baru nih, ini mencapai 4.33.163 rupiah. Harga yang sangat amat fantastis. Mudah-mudahan berkah Barokah rezekinya bisa nular ke kita semuanya. Amin.